Halo, Mbak ketemu lagi di channelnya sini si, si Kasep, si Ganteng Kalau, tapi tidak bisa menabung ya, Mbak Bro. Buat teman-teman, makasih atas masukan dan informasi yang kalian berikan, Gue Coba review beberapa game, dan salah satunya adalah game SEO online ini, ya, bro, ya, yang close beta tester dari mulai 21 sampai 26 Juni sekarang. Uh, ada kelebihannya di sini, adalah punya mailman, aduh, si mailman seneng banget, ya. Jadi, kalian gak usah nyuruh-nyuruh, gua untuk titip barang, pindahin ke chat lainnya. Oke, okay, di sini ada offline pending juga. Mungkin nanti kedepannya akan ada offline mancing, anjir. Online player sekarang ini di tanggal 22, cuman baru 136 orang tuh. apa-apa ya, karena ini memang si online yang baru banget dan memang genre-nya tetap sama, adalah si online classic plus. E, bukan mirip kayak yang di official bod ya, ini beda banget. Tapi ini adalah secara basically mirip si Lito zaman dulu kita, bro. Uh, Sebenarnya sih kita nggak punya starter pack. Uh, gua lihat juga ada di fiturnya itu tidak dimunculkan untuk starter packnya ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Yang penting skill gue jangan diutak-atik untuk rapman ini adalah sangat berpengaruh kepada masa depan permainan game ini. Jadi ya gue cukup bersyukur kalau misalkan nggak diutak-atik secara basically. Memang itu sangat berpengaruh terhadap uh, pola permainan kedepannya. Tapi sebenarnya ini udah di setting secara dasar oleh skill online e, pada awal-awal muncul itu seperti ini bro jadi skill-skillnya nggak ada yang dihilangkan e, Nanti tinggal pinter-pinternya GM yang mengolah server aja ya untuk e, meng apakah inflasi ataupun untuk ngebakar cegel seperti apa dengan mengadakan event-event yang lebih menarik Oke okay, kita bikin dulu password banknya Semoga ada duit cepat Anjay bener kan Ini adalah basic list sekali zaman bahala Pasti diberes 10 ribu Buat naik kereta cuy Kita perlu ke kuil Adel Karena di quest-quest awal itu Kita harus ngerjain quest dan Nanti ujung-ujungnya ujim anak coklat Oke okay, fee-nya tetap sama bro Mailboxnya 100 perak ya Jadi lebih baik kalian bayar 100 perak Semoga nggak error ya Karena di server yang sebelumnya Yang gua sedang mainkan saat ini tuh ngalamin error sehingga di OBT-nya dihilangkan. Makasih melmen uhuh. Oke, okay, kita tester aja. Apakah ini ada oprekan-oprekan yang dilakukan oleh pemilik server ya secara basicnya? Uh, Sebenarnya sih kalau melakukan uh, aktivitas di awal seperti quest buku ini lu akan dianterin nganterin 4 buku ini sampai level 3, dianterin sampai level 3. Nanti bisa tembus sampai level 10 setelah anak cookies. Huh? Tapi ada bugnya apa GM? Ini tolong lu perhatikan <gifat> Ini nggak bisa dipijit shortcut I, K, N, B. Aduh nggak bisa ya jadi harus manual Gue harus klik item, item skill dan lain-lain apalah -apa ya untuk semen tahun ya Ini di awal-awal sih udah cukup menarik Walaupun layarnya belum terlalu banyak untuk yang ngetes Sebenarnya sih katanya ada embel-embel hadiahnya Kalau yang ngikutin CBT-nya ini ya Oke, okay, kita bahas lagi beberapa macam banyak sekali uh, yang perlu dikupas, tapi gua sih sebenarnya hanya ngeliat selintas aja cukup. Yang penting sih dari skillnya seorang craftman uh, itu dibikin normal. Kemudian dari beberapa fitur pendukungnya juga salah satunya adalah quest ini. Yang memang gua harapkan bisa langsung kita ambil skill di... Level pertama kita main di Momon ya jadi nggak repot kita harus cari party Nah ini nih Langkah-langkah seperti ini mungkin kalian udah Hafal banget ya Untuk di awal-awal main eh, Untuk naikin ke level 4 Kemudian ke tukang kereta Biar ada save eh, keretanya Ke kuil ade lu harus tanya lagi Biar naik level lagi kemudian Daripada ngeluarin segel Misalkan lu nggak mau lu daripada eh, Ini bisa bundir nih, <laughs> Daripada ngemis ya Nah itu saya perlu palang merah di situ. Jadi lu bundir di map, nanti balik lagi ke Kuil Adel gratis. <laughs> Bunuh diri maksudnya bundir itu. Oke, okay, ini ada tujuh surat eh 7 buku, kemudian ada quest ana yang jangan coba dirayu ya dia, coba dibantu aja dan nenek ini minta Buana, Buana gue minta daging. <laughs> Oke, okay, lu ceritakanlah semua buku yang lu keliling keliling nih di seputar sini. Lu cari ya, ada 7 buku. Dan ini penting untuk melanjutkan misi ke episode uh, pertama nanti. Oke, okay, setelah selesai, lu mungkin di sini nggak bisa sampai naik level ya untuk si E ini ngasih quest doang untuk nama reputasi aja dia tuh. Nah, ini yang agak tinggi dari Neng Anak. Di kota Elm eh, lima ya lima dulu ya di kota lima inilah lu harus kasih buku yang pertama dari anak dan kita berikan lagi uh, kemudian lu naik level minta lagi satu questnya baru Nah ini dia aduh aku pengen merayumu lu <laughs> nah ini si bacon ya si bacon kasih ke si bacon tuh langsung naik level ini benar normal bro jadi gua lihat aja sebentar udah kerasa ini nggak dirubah fungsi secara basicnya ya, nanti nggak tahu kedepannya seperti apa. Kebiasaan sih ya, kadang-kadang kalau skill privat itu di tengah jalan kita tiba-tiba dirubah, apalagi masalah dropan. Hmm. Oke, okay, udah sampai level 10, kita tinggal coba tester juga untuk skillnya. Ini adalah uh, chart yang memang sengaja gue bikin lagi craftman, bukan apa-apa karena craftman itu cukup mewakili. Ke, untuk masa depannya server bro <laughs> karena dia berpengaruh kepada fitur-fitur gameplay yang akan ada ke depannya termasuk uh, untuk refine, manual, kemudian skill-skill yang memang banyak orang uh, cukup kangen ya untuk pro ya karena memang buat begitu menghemat dan cepat untuk dipakai farming ya resikonya kalian harus punya dinamit ya ini bisa ini nanti kita uh, bikin dulu cap utamanya yang level tinggi terus yang udah bisa bikin dinamit nanti kalau mau bikin cap yang baru lagi e, dengan karakter yang sama gue tinggal taruh dinamit di karakter rendah iya bisa pakai tuyul kah uh uhuh. hidup tuyul <tuh> <tuh> eh iya nggak bisa ESP-nya dimasukin semua ya ke situ ya <tuh> Ya udah, makasih banyak buat teman-teman dan sahabat lu semuanya Thanks for Watching juga, makasih nggak skip videonya. Salam sehat semuanya, Have fun bro, semoga lu dapat menikmati di server ini bagi yang lagi sedang cari-cari game. Apa yang jadi cuan ya, bro? Halal RMT-nya bro. Wah, wow. uh, tetep. Uh, uh. Fitur emotnya nggak jalan. <laughs> Yaudulah Oke, okay, ciao, ciao Bye-bye, ma bro